Hai hai hai Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri Hal tersebut diakibatkan karena populasi mangsa di hutan kian menipis Oleh sebab itu harimau masuk kampung untuk mencari mangsa untuk bertahan hidup Kejadian tersebut juga pernah terjadi ketika Kepala Balai Konservasi sumber daya Alam Sumatera Barat menyebutkan Adanya laporan dari warga mengenai kemunculan satwa liar jenis harimau Sumatera di Jorong Lubuk Selasi, Nagari Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solo. Pihaknya menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan penanganan supaya satwa yang mulai langka itu tidak berkonflik dengan manusia. Berdasarkan hasil pantauan timnya di lapangan, ada temuan jejak harimau di luar kawasan hutan atau konservasi. Sementara seekor anjing milik warga ditemukan mati karena terkaman hewan buas tersebut. Kemudian ada juga warga yang melaporkan melihat harimau yang tak jauh dari temuan jejak tersebut. Kepada warga yang memiliki atau memelihara hewan ternak berupa kambing, agar untuk sementara membawa hewan ternak tersebut ke permukiman atau dikandangkan. Ujar Kepala BKSDA Sumatera Barat. Untuk penanganan sementara, BKSDA meminta warga melakukan pengusiran dengan membuat bunyi-bunyian, supaya harimau tersebut kembali ke habitatnya. BKSDS sendiri juga belum berencana memasang kamera trap atau melakukan penangkapan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Tak hanya sampai di situ saja. Satwa buas itu juga memberikan teror kepada warga dengan memangsa dua ekor kerbau milik warga Sumatera di Jorong Lubugadang, Nagari Lubugadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, 23 November 2022. Laporan itu didapat dari Wali Nagari Gadang. Menanggapi laporan tersebut, tim BKSDA Sumatera Barat langsung menuju lokasi kejadian dan berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Dari hasil identifikasi dan verifikasi di lapangan, Diketahui bahwa lokasi tempat kejadian diterkamnya dua ekor kerbau ditemukan jejak kaki harimau Sumatera dengan ukuran tapak dalam 8 x 9 cm. Lokasi penemuan jejak tersebut juga berada di APL yang hanya berjarak 300 meter dari hutan lindung. Penanganan yang dilakukan tim BKSDA Sumatera Barat antara lain melakukan penghalauan atau pengusiran serta patroli pada malam hari. Kemudian masyarakat yang keladang diminta jangan berangkat terlalu pagi, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, serta pulang jangan sampai terlalu sore, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu BKSDA Sumatera Barat mengeklaim, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Umumnya, harimau dan semua pemakan daging atau karnivora. Biasanya bisa makan daging sebanyak 6-8 kg per hari. Namun ketika mangsa di dalam hutan sudah habis, satwa liar tersebut mau tak mau harus keluar dari wilayahnya dan mencari mangsa di dalam permukiman warga. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.